asy <tuh> Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah was wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa an la ilaha ilallah, wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du ayuhal hadhirun wal hadirat itaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini kita masih diberikan usia oleh Allah sekaligus Allah memberikan kesehatan lahir juga kesehatan batin, terutama Allah masih memberikan kenikmatan iman Islam yang sehingga bisa mendorong kepada kita semua untuk hadir di majlis taklim ini Semoga yah kita pada saat ini dijadikan oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah, yang makbul, yang senantiasa bisa membawa kepada keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita habibana wa nabiyana nabi besar nabi agung nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut keluarganya para sahabat para tabiin at-tabiin sampai kepada kita sebagai umat yang selalu tamasuk terhadap sunah-sunahnya semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumul jazaa wal hisab amin Allahumma ya Allah ya rabbal alamin Ikhwatul iman wal islam, ibu bapak yang saya cintai yang Allah muliakan. Insya Allah pada kesempatan ini kita fil barakah ya. Membaca ayat-ayat satu atau dua ayat dari Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan satu huruf 10 kebaikan, 2 20 dan semakin banyak semakin bagus, semakin banyak semakin kita banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah masih Surah Al-Baqarah Ayat yang ke-34 ya Wa'idhkul nalil malaikatis juduk <tuh> Itu perintah Allah sejud ya Kita sama-sama untuk dibaca dulu semuanya ya A'udhu billahi minash <tuh> shaytanir rajim bis wa ilqulna lil malaiqatis juduli ada ma'fasa jadu -illa iblis Abah was tak, wa khana kafirin. Satu ayat lagi. Wow. Ya ada muskun anta wazawujuk jannah. Wa khula minha ragadan hai susu shi'tuma Wa la taqruba hadihi shajara tafatekhuna minal dalimin Sudan Allahul Laghim. Wajikulna sarang. Tetkala mengucap kami, lil malah ka para malah Usjudu, usjudu kudu sarujud. Aranjen Kabeh Malaikat Usjudu Kudu Sarujud Aranjen Kabeh Li Adama Kanabi Adam Pasajadu Mangka Sarujud Ia Malaikat Illa Iblisa Terkecuali Iblis Abah Wastakbaro barok, abah tosombong Wastakbaro barok, takabur. Wakana, saran ayak, ya iblis, eta, minal, kafirina, termasuk sebagian, eh, termasuk sebagian anuku, Anukufur Wa kulna lil malaikatis judu Ibu bapak hadirin Kaum muslimin wal muslimat Wal mu'minin wal mu'minat Rahimakumullah Ini ayat masih Terusan yang kemarin ya Wa kulna lil malaikatis Ayatul Kurya Muhammad Ingat wahai Muhammad Kata Allah Ketika kami Berfirman Kepada Para malaikat kami Usjudu Sujudlah kalian Li'adama Kepada Nabi Adam pasajadu maka sujudlah mereka malaikat illa iblis terkecuali ib, iblis aba agung dan sombong gitu wa minal kafirin dan iblis ini termasuk orang yang kufur atau makhluk yang kufur di sini ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai sujud ya, karena ayatnya kita sudah ngerti bahwa Allah memerintahkan sujud kepada uh, malaikat, semua malaikat sujud, semuanya ya, lija ma'ihim, semuanya sujud, tidak ada terkecuali malaikat langit, malaikat yang mana. Fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un Allah berfirman dalam surat Al-Hijr Fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un maka ketika itu Allah memerintahkan sujud kepada malaikat semuanya sujud malaikat ajma'un Semuanya tanpa ada yang tidak sujud Kepada siapa li Adama? Kepada Nabi Adam Sujud di sini adalah Yang pertama kita Berbicara tentang mengenai sujud ya Karena ada Keterangan Layas judu Lishamsi wala lilqomari Wasjudu lillah Haram sujud kepada Makhluk Allah subhanahu SWT Dan sujud itu hanya Kepada Allah subhanahu SWT Nah ini mengenai sujud Ini Allah perintahkan sujud ini Malaikat harus sujud kepada Nabi Adam Sementara Nabi Adam itu makhluk Malaikat makhluk Berarti Allah perintahkan makhluk sujud kepada mah, makhluk ya? ada, ada keterangannya Walau amartu ahadan ayasjuda li ahadin la amartul marata Ayasjuda li jaujiha Kalau seandainya tidak haram sujud makhluk kepada makhluk itu yang pertama kali perintahkan sujud itu perempuan kepada suaminya ya Jadi kalau seandainya tidak haram atau diperbolehkan sujud makhluk kepada makhluk yang pertama kali Allah perintahkan Bu sujud itu seorang istri kepada suami suaminya Kerana sujud itu haram makhluk kepada makhluk maka arti sujudnya berbeda-beda ya ah, arti atau pengertian daripada sujud itu berbeda beda, beda maka sekarang sebelum kita melanjutkan setan itu yang tidak mau sujud kita berbicara sujud dulu yang pertama wassujudu fil asli at tadalul Sujud itu asalnya makna asalnya sujud itu atadalulu. Apa atadalulu itu? Itu atadalulu merasakan hina, ya, merasakan hina penuh dengan rasa tawadu, penuh dengan rasa takut itu adalah sujud. Maka kalau kita diperintahkan sujud pada awalnya kita ini pertama ketika sujud itu harus merasakan hina di hadapan Allah. atau dalul hina. Sujudlah kalian, rukulah kalian, artinya sujud itu pertama kali kalian harus merasakan tadalul, merasakan kehinaan. Sumpang camping di hadapan Allah Karena banyak salah, banyak dosa, banyak keliru di dalam ibadah Sehingga merasakan hi, hina itu sujud artinya Jadi Sebetulnya tidak harus sujud seperti sholat Kalau kita sudah merasakan hina di hadapan siapapun Berarti orang itu sudah sujud menurut asal makna Kita lagi gini merasa hina di hadapan Allah merasa tidak punya apa-apa tidak mampu itu kan itu hakikatnya sedang sujud gitu jadi sedang mengartikan arti yang sebenarnya asalnya su sujud itu ya maka sujud di sini kok Allah perintahkan sujud kan haram sujud makhluk ke makhluk ternyata sujud itu banyak arti banyak arti dan maksudnya ya Lalu kemudian sujud itu, ya ada definisi sujud menurut syari. Apa ceneh? Definisi ta'rif ya, menurut syar syari. Waduul jabhati ala kos dilangibah dati wal makmuribih. Artinya, menurut syarak sujud itu menyimpan jidat dengan maksud ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sujud ya ketika sholat kita ini jidat kita harus nempel ya jangan ada sehelai rambut pun yang menghalangi bu ya apalagi kalau ibu-ibu kalau ibu-ibu jangankan menghalangi kelihatan saja rambut sudah tidak sah. Apanya? Salatnya. Makanya harus pakem di sini apa? Si bulu dan mukna ini Bu ya ruku ini harus bisa menjaga kelihatan apa? Jangan melengik, jangan logor, jangan longgar Bu. Kalau longgar itu bisa seakan-akan kelihatan. Itu tidak sah sholatnya Ya? Jadi rambut sehelai pun bagi seorang ibu-ibu atau perempuan solat itu semuanya jangan keli kelihatan Mau dari bawah kan? Ada solat ngeboh uh, kalau dari bawah itu nggak apa-apa ya Kalau dari atas nggak apa-apa tapi kalau seandainya kira-kira begini dari samping itu kelihatan itu nggak boleh dari samping kelihatan kalau dilihat ah ibu ya kalau dilihat rambutnya kelihatan, sabab mukena ada agak sedikit long, longgar itu nggak sah solatnya sayang bu ya, sayang ya. Ah suka lihat kan ayah gening, nu no, yoe siga kia siga sim kuring pan takbir ya katarikan ya. nah ini orat udah tidak sah lagi solatnya, makanya kita ini mukena ini harus pakai apa? Karet tadi batak dia kalau sepuh kapungkur, may, butik, batak Italian talian, kadil. jadi mau bergerak apapun ini sudah, ini jangan longgar begini, depannya jangan longgar, jangan longgar ini ya, jangan longgar, jadi terus kalau ada umpama mukena yang segini juga, yang apa, yang sepotong, mukena sepotong, itu usahakan dalamnya harus pakai baju lagi, Kenapa? Karena takbir, saya pernah ngecek takbir itu kalau dilihat dari bawah lagi duduk itu kelihatan bu. Tubuh ibu kelihatan gitu kan. Karena keangkat ya. Ini kan sepotong, keburu ngejeber gitu kan. Nah ini... Paling ihtiyat harus hati-hati daripada tidak sah seumur umur sholat. ya. Mendingan kita pakai lagi apa kaos, pakai apa ya. Kalau mau kena cuman yang dibagi dua itu ya. Yang aman ya panjang aman mengkeblus dari atas sampai bawah ya. Dari apa ini pakai kaos lagi I, harus itu harus hati-hati. Ya, Ulah istilahnya capek gawe teu pake. Ya, anas kita beribadah benar perasaan tapi menurut ilmu fikihnya sudah lain. Wadu'ul wadul jabhati. Jadi ketika menyimpan apa? Menyimpan ini. Ini jidat ini kan jidat nih. Cek sakawal. jadi cek ini kalau laki-laki ke kan, ada rambut kesini sini cek sakawal, ya. anu ini sah. Kalau oh, cuman satu, satu helai masih masih apa masih aman? Tapi ketika rambut itu menurut ada ulama menyampaikan itu akan menjadikan siksa juga, siksa juga. Hadiah ya, pemuda gening terladi kopehnya tu, pemuda terus digitukan tu, dikamburkan. Jadi jamba orang teh kesel ya, kopeh terlalu nangon ya. nangon tu jadi jadi itu nanti bisi apa? ke Kesujudan. Suju. Ya, Kesuju Tapi sujud di, di telapak tangan kan nggak sah itu kan Sujud di sorban yang sorbannya itu ketika kita gerak ke atas ikut Gerak ke bawah ikut gerak itu tidak Tidak sah Jadi mensujudi sesuatu yang dimana kita gerak ikut gerak terkecuali sorbannya sorban yang panjang ya sorban yang panjang sebagian dipakai sajadah sebagian di di nabadan jadi ketika kita gerak itu si sorban yang di ujungnya itu enggak gerak enggak ikut gerak itu itu aman nggak apa-apa itu kan nggak apa-apa jadi kalau ikut ke atas dulu dipakai sajadah ongko itu mah nggak sah nggak ya, sah. Mendingan pakai sorbannya sorban yang p pendek aja daripada orang ribet gitunya uh, kedah di ini gitu. Di sujudan nah, itu sujudnya, sujud menurut syari seperti itu. Sujud menurut syari, ya. Jadi amal makna syari palmas judulah hubi hakikotih, pihakikotin huwullah. Jadi menurut syari mah makna syari itu. Sujud itu hakikatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sujud hakikatnya kepada A. Bukan sujud kepada Makh. Bukan sujud kepada ben, benda. Adapun mustaqbilal Kiblat itu cuma Kiblat qib, Orang ke Mekah sujud di depan apa? Di depan Ka'bah. Hakikatnya masjudnya itu Allah. Hakikatnya yang disujudinya itu Allah bukan sujud kepada Apa? Kepada Ka'bah Ka Nah ini sebagian ulama ahli tafsir Ketika Allah perintahkan sujud Malaikat sujud kepada Nabi Adam Memang sujud seperti itu Hurok semuanya menjungkel Ya Sebagian dari tafsir Semuanya malaikat sujud Sujud semuanya di depan siapa? Di depan Nabi Adam semuanya sujud Tetapi dalilnya ulama yang mengatakan bahawa Malaikat semua sujud kepada Nabi Adam Seperti sujudnya menempelkan apa? Jidatnya di depan Nabi Adam Pertama dalilnya para ulama Sebagian ahli tafsir Itu yang memerintahnya Allah kalau Allah yang sudah merintah, kalau perintah Allah, apapun menjadi wajib. Jangankan kalau seandainya Allah sujud kepada, kalian harus sujud ke, umpamanya teh, pohon jamu. Karena kalau, kalau Allah yang perintah, wajib. Seperti membunuh makhluk, membunuh manusia, hukumnya apa? Haram kan? Allah perintahkan. Nabiullah khalilullah Nabi Ibrahim bunuh anak anaknya jadi wajib kan Itu dalilnya ya jadi dalilnya kharu semuanya pasajadu ajmaina semua malaikat itu bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua dalilnya itu waja'ala Adama kiblatan kiblatasujudihin ya. Jadi Allah itu jadikan bahwa Nabi Adam ini hanya dijadikan kiblat saja. Hei, malaikat sujud ke Nabi Adam, tapi kamu sebetulnya hakikatnya bukan sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam ini cuman jadi kiblat. Hakikatnya sujud kepada Allah. Jika sujud di Mekah, dalam Ka'bah itu kiblat. Hakikatnya sujud ke kepada Allah. Nah ulama dia dengan dalilan, sujud wahai malaikat ke kan, Nabi Adam, sujud, sujud, sujud, kabe. tapi awas malaikat, wajah Allah, yaitu Adam, itu kiblat, hanya kiblat, hanya ciri saja, hakikatnya, mas sujud kalian kepada Allah subhanahu, kenapa harus melalui Adam atau sujud malaikat? Tafhiman li sya'nihi, karena kalian mengagung, harus mengagungkan, tafhim. Takdim, takrim kepada siapa? Kepada Nabi ha? Nabi Adam. Oh, Nabi Adam sudah menang, festivalnya menang. Ditanya ini malaikat nggak tahu, Nabi Adam tahu. Ya kan? Walaupun Nabi Adam ini diciptakan oleh siapa? Oleh Allah itu dari ta, tanah. Yang ketiga bu dalilnya yang ulama yang men, apa yang menyebutkan bahwa malaikat itu sujudnya sujud ya yang ketiga dalilnya itu karena malaikat Pak baca tasbih baca istighfar itu semuanya bukan untuk meningkatkan kualitas bukan untuk meningkatkan harkatnya di hadapan Allah buat malaikat, bukan. Bukan, Mbak. Malaikat sujud anger, malaikat begitu. Sujud anger, mau jadi naik, jadi naon. Jadi tambah-tambah kealusan, mau. Artinya ketika malaikat sujud kepada Nabi Adam, sebetulnya kebaikannya linasi untuk manusia keradam yang turunan anak ini maca istighfar, tidak istighfaran manusia di dibu, bumi maca subhanallah pahalanya dialirkan ke ahli ke ahli bumi ternyata malaikat mah sujud ruku ibadahnya bukan meningkatkan keagungan dirinya bukan meningkatkan pahala dari Allah bukan Kemana kembalinya kembali kepada penghuni bumi, pan banyak hadis-hadisnya, gitu, kening ayah, irhamu, manfi, sama yarahamku, irhamu, manfil ardi manfis. sok kasihanilah mereka yang ada di muka bumi ini, maka yang ada di langit akan mengasihi kamu, gitu kan. Terus ada hadis lagi barang siapa orang melihat perkumpulan yang sedang berdikir. Maka dia bergabung, malaikat pun ikut bergabung beristighfar dan minta ampun buat semua orang-orang yang ada di situ. Tuh malaikat mah, zikir, istighfar. Bukan untuk keuntungan dirinya sebetulnya mah. Tak jelas mereka mah, udah dijamin ahli surga. Maka keuntungan kembali kepada kepada siapa? kepada insan, kepada manusia, manusia, kepada manusia kembali ya? kembali. Di sini Nabi Adam Ta li itu ta'ziman wa itu tujuannya itu karena mengagungkan ke Nabi Adam, Nabi Adam sudah apa? sudah mulia, mulia, Bu. Jadi ada pertanyaannya kemuliaan Nabi Adam dibandingkan dengan malaikat. Ini yang disebut bicara Nabi Adam berarti berserta keturunannya berarti kita juga kalau dibandingkan dengan malaikat sebetulnya dengan makhluk yang lain itu mulia manusia ya jadi al Karim badein baihim biil asma setelah Allah menanyakan kepada malaikat nama-nama barang lama kholaqo Adam askalalihim tuh jadi, sama Allah adama, karena Nabi Adam itu, askal nak bentuk tubuh nata ini, anna adama a'lamu amhum. Sebenarnya Nabi Adam itu lebih tahu dibanding dengan malaikat. Lebih tahu. Apa semua pertanyaan dari Allah oleh Nabi Adam, dia bisa terjawab. Malaikat ketika giliran ditanya, cuma membaca, Subhanaka la ilmalana illa malam tanah. Mahasu ci engkau kami tidak tahu apa-apa terkecuali yang sudah engkau ajarkan ajarkan. bisa jawab malaikat tapi Nabi Adam bisa menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falama saalahum anil asma'i falam ya'rifu tuh. Jadi ketika malaikat ditanya tentang nama-nama ini gelas ini apa falam ya'rifu. Maka tidak tahu. Ketika Nabi Adam ditanya, Nabi Adam apa? Menjabarkan atau mengabarkannya, Doharo maka jelas lah, Lahum bagi Nabi Adam ini lebih mulia dibanding dengan Malaikat. Anna adama alamu Nabi Adam ini lebih tahu dibanding dengan Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian suma askal alihim Annahu afdalu amhum Apakah Nabi Adam itu lebih utama Daripada malaikat Palama amarohum bisujudi Ya jelas Lebih utama, lebih tinggi Harkat darajatnya Nabi Adam Manusia dengan malaikat Mana dalilnah Amarohum bisujudi Ketika malaikat diperintah sujud kepada Nabi Adam dititahkan hormat, berarti cik mulia keneh anu ngahormat mulia keneh anu dihormat, mulia keneh yang diagungkan atau yang mengagungkan, yang diagungkan yang dihormat siapa yang menghormat malaikat, siapa yang dihormat Nabi Adam, siapa yang mengagungkan malaikat, siapa yang diagungkan Nabi Doha, jelas kan ya? jelas apa jelas ini Nabi Adam ada di atas malaikat ini merupakan latif merupakan kasih sayang Allah merupakan uh, latoifnya Allah bina kepada kita semua itu anak Amaroh sama rentah lil kepada malaikat, bis li abina wanahana ni sujudi li gari. ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita sebagai keturunan bani Adam, bahwa Nabi Adam dulu Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, hanya kepada Nabi Adam Allah perintahkan sujudnya malaikat, tidak kepada yang lain dalam Al Quran. Surah Fussilat ya. La tasjudu li syamsi wa la li qamari wasjudu lillah alladzi khalaqahunna. Tuh. La tasjudu janganlah kalian sujud li syamsi kana matahari. Ulah sujud karena panon poe, naon sujud karena panon poe. Walali la temenang sujud ka bulan. Wasjudu lillah sujud mah kudu ka Allah alladzi khalaqahunna dat anu nyiptakeun kali. Kalian itu kan. Nah adikkan Nabi Adam dititah sujud. Ya kan? Berarti Nabi Adam itu mulia. Kalau dibandingkan dengan matahari masih mulia siapa? Nabi Adam. Kalau dibandingkan dengan bulan masih mulia siapa? Nabi Adam. Kalau dibandingkan dengan malaikat, dengan jin, dengan setan masih mulia siapa? Nabi Adam. ya Kita keturunannya Nabi Adam berarti kita ini keturunan orang yang mulia. Keturunan makhluk yang paling mulia, masa kita harus takut, masa kita harus, istilahnya, tabe kepada yang hina. ya? Dulu nenek moyang kita, nabi Adam, asal kita, bapak kita, abina, ya? abul basar, bapaknya manusia, ini diangkat oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Dibanding jeng setan, masa kita ini anak cucunya harus ikut. Kesehatan yang cina gitu kan? Istilahnya gitu. Kita kembali ke, orang te turunan mulia. Tong wak ningali turunan inung bapa. Temusken inung bapa mahken. Lewat silanan lamun orang ayat ayat turutanen. Nini aki te ayat itu te ayat umpama neteh. Orang te turunan sah Nabi Nabi Nusaro saroleh, ya kan? Ketika banjir dunia ini kan cuma jodoh-jodoh semuanya ketika diangkatkan itu apa? karena parahu Nabi Nuh alaihi salam semuanya ini yang soleh semuanya bu jodoh-jodoh yang soleh perempuan yang soleha laki-laki yang soleh pasangan-pasangan makhluk-makhluk Allah yang ikut kepada parahunya Nabi Nuh alaihi Gimana orang yang musyrik, yang munafik, yang pasik nggak ikut Ketika itu nggak ikut, jangankan orang lain, jangankan jamaah ibu, jangankan masyarakat. Anaknya kanan, iya kalah goodbye. Wahai kanan, ikut saja ke bapak di sini, nanti kena banjir. Kan an pak, saya sudah aja saya di sini aman. Karena merasakan paling tinggi itu kanan. Ya bakar ikan juga nggak harus naik gunung langsung ke matahari mateng pak makan saking dekatnya mungkin matahari saking tingginya merasakan akan selamat dari terjangan banjir kanan nggak ikut sama bapaknya ya yang ditinggalkan orang musyrik orang kafir orang munafik orang jauh-jauh dari Allah yang nabi nih teharikut jadi kita ini sisa turunan orang-orang apa yang ikut kepada Nabi Nuh alaihi Berarti kita semuanya turunan orang soleh, Pak. ya, Cuma mungkin dari sananya terlalu panjang, jadi yang tidak soleh ada yang ngeser pada aslinya kita turunan soleh dan soleh. Maka Alhamdulillah kita ini nyambung kepada kita ini, kita ini bisa termasuk salah satu yang soleh dan soleh. Ini soleh, soleh semuanya, Pak. Menerima perintah Allah, ini soleh. Ya, ngaji ini paling sulit, Pak. Yang namanya pengajian ini sulit, Pak. Ya, susah untuk dia terkecuali hamba-hamba Allah, itu kan? Nah. Itu sujud, ya. Tandanya ini kebesaran Allah, fadwal Allah yang diberikan kepada keturunan atau kepada Nabi Adam, sehingga Allah perintahkan sujud malaikat hanya kepada Nabi tidak boleh kepada yang lain itu dalil yang ke tiga ya bu ya nah jadi sujud sujud ada sujud yang disebut dengan sujud uh, secara lugowi bu peribahasa sujud ya secara lugowi itu sujud itu at-tawal li'adama li-adama tahiyatan watadiman oke lagi Wahwah <tuh> atawadu uli ada matahiatan watadiman lahu kasujudi eh, ikhwati Yusuf lahu etateh atawadu at ada yang menafsirkan atau yang mendefinisikan sujud secara lugawi atawadu at tawadu itu apa ibu dpdp -DP, handap asor rendah itunya merasakan rendah nah malaikat ini Uh, menurut al tafsir bukan sujud seperti biasa, tapi sujudnya apa? Tawadu di depan siapa? Nabi ah, al adab. Tawadu, ya. Tawadu itu merasakan rendah, merasakan di bawah merasakan sudah kalah menurutnya, gitu. Tawadu li adama. Tawadu ini tahiyatan. Tujuannya untuk tahiyat, tahiyatnya mengagung, mengagungkan, menghormati lah. Wata diman mengagung. Seperti sujudnya saudara nabi Yusuf kepada nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ketika saudara-saudaranya ini sudah mengagungkan nabi Yusuf ya karena nabi Yusuf kesolehannya kesabarannya itu semuanya sujud. Cuman sujudnya bukan sujud nempelin jidat ya, tapi sujudnya apa? Tawadu takdiman. Jadi Tahiyatan, mengagungkan, menghormati, merasa izin, merasa apa rendah di depan Nabi Yusuf alaihi alaihi salam. Tah itunya. Jadi malaikat pun sujudnya ini beragam ragam yang menafsirkan itunya. Makanya kalau ikut ulama ya kayaknya tidak ada permasalahan gitunya. Kalau ikut ulama karena ulama itu banyak banyak pendapat banyak penafsiran itu kan e, beda dengan hanya mengikuti rasio kita sendiri menafsirkannya secara sendiri ya jelas itu kan nantinya banyak banyak per apa perbedaannya itu nah, makanya adanya layan <gulun> bagi lima lukin gitu ayas judali ahadin ilallilah jadi tidak sah Tapi tidak pantas limakhluqin kepada makhluk ayas juda sujud liahadin kepada salah satunya illalillah terkecuali ini perintah Allah Subhanahu wa taala ya tidak boleh kita sujud makhluk ke makhluk terkecuali ini sudah jelas perintah Allah kalau Allah yang perintah ini wajib kita sujud Sujud, kalau Allah yang perintahnya, kalau luar Allah memerintahkan kita harus sujud, itu nggak boleh haram hukumnya. Makhluk, pejabat, ulama, umpama suruh sujud sujud kamu, sujud seperti apa, Pak? Karena sujud ini seperti waktu jabat hati, seperti sholat itu hukumnya haram, gitunya, haram hukumnya jangan diikutin. Kalau yang perintahnya ini bukan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Itu ya, Pak ya. <tuh> ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu sujud. Jadi, kesimpulannya sujudnya Nabi Adam eh sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu sujudnya sujud dan tahiyatan wa ta'dhi wa ta Jadi, sujudnya mengagungkan tawadu di depan Nabi Adam alaihi salam illa iblis terkecuali iblis ini ya, yang tidak boleh kita ikuti ini jadi ini bukan tidak mau sujud kepada Nabi Adam hakikatnya iblis ini, kenapa? ini tidak taat saja kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kalaulah mereka ini melihat Nabi Adam hanya dijadikan alasan tidak mau sujud, tidak mau taat kepada Allah dalilnya kok ciptakan kami dari api, Nabi Adam dari ta tanah. Masa api harus sujud kepada yang lemah, itu tak tanah, gak mau. Saya kata iblis ya itu cuman sebetulnya cuman alasan gak mau gak taat sama Allah itu kan. Padahal hakikatnya iblis ini udah dijadikan iblis ini diciptakan dari api dan api ini tabiatnya fa panas ya tidak mau mengikuti gitu kan itu Pak panas jadi mengikuti tabiatnya dari pencipta asal penciptaan itu iblis adalah api maka tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang iblis ini Pak bayangkan iblis Pak minta sama Allah ya tidak boleh dimatikan sebelum kiamat Ya, izinkan kami untuk merekrut sebanyak-banyaknya eh, manusia untuk dijadikan teman di dalam ne, neraka sebanyak-banyaknya kata iblis itu bu sebanyak-banyaknya Jadi iblis ini berjuang habis-habisan bu nggak mati ketika allah ciptakan sampai sekarang iblis gak mati sementara terus berkembang bi berkembang biak dulu iblis ini sudah ribuan. Zaman dulu sekarang ini sampai sekarang ini iblis mungkin bukan ribuan lagi nih. Ya. Iya, bukan ribuan lagi mungkin triliunan sudah nggak bisa kehitung, ya kan? Ini mau mengajak dan menggoda manusia. Sementara manusia ini tim apa? Istilahnya tidak tidak lama, tidak daim, tidak langgang, mati satu persatu, ya. Jadi manusia ini datang mati datang mati ada yang datang tapi yang matinya banyak jadi enggak akan penuh-penuh dunia ini karena manusia menuntut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kalau musuh malah ari musuh teu paeh malah ditambahan lebih loba ari orang ayana balad beki etik gitu Atuh ke setan teh datang iblis teh ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim maka semakin dia semakin jarang ibu yang berjuang. Karena mana? Karena setan terlalu banyak, banyak. Banyak yang tergelincir dengan ajakan dan rayuan iblis dengan modalnya apa? harta, tahta, wanita. Itu modalnya yang disodorkan ini. Harta di depan ditawarkan kepada makhluk, kepada manusia Kejarlah hartamu Karena hidup tanpa harta Kamu tidak akan jadi apa-apa Kejarlah harta Kata harta nih Kalau kalau kamu tidak kaya Kamu tidak akan kebeli apa-apa Dengan harta Padahal harta ini ketika kejar hartanya Lari bu Dikejarlah <ganti> Lari, kenapa lari ini? Bayangan seperti ini, kita harta ini sudah dapat ini, pasti lari. Kenapa? Karena pengen yang leb, lebih. Sudah dapat 100 ribu, kita ingin. 200 sudah dapat, 200 sehari, kita ingin. 300 sampai mati, sampai kapan pun, keinginan itu jangan selesai terus. Itu lari, teh, bukan enggak dapat-dapat gitu. Bukan dapat-dapat keuntungan, enggak dapat-dapat, Allah kasih, tapi cuman keinginan kita terus menerus. Harta, tahta ada di atas kepala kita. Kamu ini harus mendapatkan penghormatan orang lain, maka kamu ini harus pintar, maka kamu ini harus hebat, maka kamu ini harus jadi kaya, harus punya tahta, maka terus mencari kehidupan itu ini goda padahal di situ ini di dalamnya ada apa? Ada usep, usep apa setan jeung iblis supaya manusia lari ti masjid, supaya manusia jarang ke masjid. Ya bolah. Kan? Komo akhir zaman mabuk bila masjid sudah patinggi-tinggi, sudah palus-alus tapi eusina pak kosong-kosong. Ya? Ya kan? Saya ingat waktu ini ada apa pas kardi itu, Malaysia Cililin, <laughs> Cililin itu, ya itu, ada apa Cililin, Gunung Halu sampai Pak Masjid itu mau, mau cari musola, ini musola, eh sudah turun di musola, ini musola, tiga masjid satu musola, eh tiga masjid tiga rumah satu, subhanallah Mas Amin ini ada lingkungan tiga rumah. Ayat musola diurus dengan tiga rumah. I sebelah sana ada lagi musola, buk di musola dihitung-hitung sudah lebih dari 10 itu satu kampung musolanya. Pas adan ikut apa apa pas solat ikut nggak ada satupun. <laughs> ya Allah ya karim, ya Allah ya rahman. Kalau di sini setiap RT ini ada musola, gimana nasibnya? Ah, Al-Arif gimana nasibnya? Ya mungkin lingkungan di sini yang harus berjamaah. Ini dia cililing Gunung Halu. Ini musolanya, ya musholah kecil-kecil yang namanya musola gitu. Tapi tiga rumah ini musola. Ini baru kali saya lihat daerah seperti itu. Tiga rumah satu musola. Ya Allah, saya tehij. Oh, saya tahu ini mereka meningkatnya ya. ayah pintar sebab berada rumahnya, tapi itu juga mungkin ya, ya Allah ya karim, tapi uh, isinya mungkin nggak penuhnya. <laughs> kosong gitu ya nah, ini akhir zaman seperti itu akhir zamannya akhir zaman ini setannya iblisnya semakin banyak ya menjirim-jirim sebagai manusia masuk merasuk sebagai manusia akhirnya ini masjid semakin kosong perjuangan semakin lemah bahaya perjuangan semakin lemah agama semakin berterbengkalai masjid kadang-kadang terlantar isinya enggak ada jamaahnya enggak ada ya seperti itu apalagi agama jarang berpikir tentang agama kan agama Jangan berfitnah agama sekarang ini ya Allah maka kita ini sebagai muslim sebagai mukmin kita harus betul-betul bertanggung jawab terhadap agama kita agama muslim muslim agama eh, Islam jangan ikuti ib. iblis wastakbaro iblis itu sombong Pak tidak mau sujud tidak mau mengaku kelemahannya itu sombong Pak ya hilangkanlah kesombongan itu semuanya wa kana minal kafirin dan iblis ini termasuk Uh, apa orang-orang atau makhluk yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah suma nauzu billah. Ya, jangan ikuti orang yang sombong, merasa tahu, merasa pintar, merasa hebat, merasa gagah. Itu sombong, Pak. Iblis ya. Karena saya keturunan hebat, ibu dan bapak juga ulama, kiai, saya enggak perlu ngaji lagi, enggak perlu apa lagi. Ini sombong-sombong yang akan merusak, ya. Layak dahulu jenata tidak akan masuk surga selamanya walaupun sebesar siki sesawi ada rasa som sombong sayang ibadah kita Pak kalau ada rasa som sombong penuhilah diri ini nggak tahu apa apa nggak bisa apa apa nggak belum apa apa Ya Allah orang lain yang pintar orang lain yang banyak amal Ya Allah kami banyak dosa banyak kekurangan Ya Allah Insya Allah atadalu watawadu merasakan hina dan merasakan rendah hati di hadapan siapapunnya baik di hadapan Allah atau Ataupun di hadapan manusia ya, Sekian Ibu dan terima kasih Mudah-mudahan Ibu semuanya Pembel khusus yang hadir Semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat Amal yang banyak Dan mudah-mudahan memberikan umur yang berkah juga diberikan rizki yang banyak dan berkah, disehatkan ibu dari berbagai virus, disehatkan berbagai penyakit lahir dan batin. Semoga kita diberikan jatah umur ini bisa bermanfaat untuk menambah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa billahi taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, itu yang pertama, yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah SAW, hadisnya jelas Ani, Anibni Abbas, rohnya alaihi wasallam saudah, wa Saudah abiyad, saya gak usah artiin ya insya Allah ya Oh artiin, baik, ah, baik, terima kasih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 Tauhid suci, bendera di nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi, dari halil Allah. Love uh -oh. Saidirilah, tidakkah hati kita sakit ketika kalimat tawhid diucapkan? Kalimat yang agung dan suci, yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam. Saat ini, kalimat